gantengnya luar biasa teman-teman wow keren oke okay. wow lihat nggak? nah ini ya taringnya Woo, taringnya keren panjang teman-teman oke okay, ya wow dia udah nganggap nah nah nah nah nah nah nah nah nah udah ke kiri nah nih nih teman-teman nah oke oke oke oke wow teman-teman kali ini kita ada di kaki gunung Kidul teman-teman hutan selatan kita lagi ada di pinggir ya rencananya kita hari ini mau helping mau berpetualang di hutan ini teman-teman Walaupun gak jauh ya dari pemukiman kita hanya jarak satu kilo teman-teman dari pemukiman, tapi kita Insyaallah kita bisa dapat sesuatu ya, hewan, e, burung dan makanan pastinya teman-teman. Oke yuk penasaran? Ikutin terus. Oke okay, teman-teman. Di sebelah kanan saya itu ada bukitan teman-teman. Di sebelah kiri saya ada perkebunan. Jadi kita akan menelusuri di tengah-tengah ini siapa tahu kita dapat hewannya. Yuk, kita terus. Wow, keren, teman-teman! Ada ular, ini ularnya keren banget, teman-teman! Nyatu seperti pohon. Subhanallah, teman-teman! tapi berbisa teman-teman. Kita cari kayu ya, banyak kayu di sini. Oke. Okay. Uh, kita yang panjang aja ya, jangan yang pendek. Oke, okay, yang ini Ini, ini ularnya, teman-teman. Warnanya nyatu, teman-teman, enggak -teman, lihat kan? Ya, hati-hati ya, teman-teman. Hati -hati ya, kita coba deketin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. wow keren lima ular tanah teman teman ya keren banget ini ular tanah Biar apa gitu kan saya lewat gitu kan enggak lihat kalau saya keinjek, udah berabe ya saya harus hati hati teman teman wow dia makin kesini nih siapa tahu kita apa ya bisa menemukan hewan lainnya yang ada di sini teman teman karena dimana ketika udah menemukan ular kayak gini pasti enggak hanya satu Pasti banyak di hutan ini teman-teman uh ini emang hutan ular tanah ya tak dulu kameranya dibenerin dulu Aduh oke okay. nah teman-teman lihat dari mukanya gantengnya luar biasa teman-teman Wow keren oke okay. wow waduh mentok. kalau ketika loncat ke muka saya Aduh udah berapa ya Wow banget teman-teman ularnya keren nah ini warnanya keren ya kayak batik kayak batik karpet saya yang ada di rumah teman-teman karpetnya kayak gini ya batiknya keren nah, ular ini apa ya ular yang enggak agresif ularnya lebih cenderung ke pasif ya tapi ularnya memiliki bisa tinggi teman-teman oke okay. capek banget udah muter-muter jauh Alhamdulillah kita udah dapet ya kita nggak usah ke tengah hutan kita di pinggir aja udah dapet teman-teman oke okay. ini berbahaya ya suka ada orang yang suka kesini disitu ada jalur air dapat tahu kan enggak pakai alas kaki teman-teman nanti kalau keinjak ular ini ular ya berabe ya udahlah kita amanin aja dulu Cepat tahu kita apa ya nimbuh banyak hari ini kalau satu ya udah Alhamdulillah yang penting kita udah tahu bahwa hutan ini masih banyak sekali ekosistem flora teman-teman dari makanan dari hewan kita udah bisa menemukan banyak yang ada di hutan ini teman-teman wow aduh keren kita lihat-lihat dulu ya coba teman-teman ularnya matanya luar biasa kita deketin wow dia gigit kamera saya teman-teman deketin lagi deketin deketin satu dua ayo gigit ayo gigit ayo gigit ayo gigit ayo ayo, ayo. Ah, kayaknya ini mah ini ya. Teman-teman mau lihat tariknya apa enggak? Kalau teman-teman mau lihat, taruh dulu ya. Saya cari kayu dulu ini nih, kayu ini ya. Kita kita ini dulu kebawahin karena ular ini ular yang emang berbisa. Nah, teman-teman lihat enggak? Nah, di sini aja ya. Oke. Ah, di sini aja taruh dulu. Waduh. Caranya yaitu seperti ini teman-teman ketika nangkap ular berbisa jangan menggunakan tangan langsung kita harus pakai alat seperti ini ya kita tekan dulu bagian kepalanya oke udah ya yang ini aja nah tekan dulu setelah tekan kita baru tangannya ya ke sini teman-teman wow keren Maaf teman-teman nggak -teman, terlalu kelihatan soalnya saya sendiri ya jadi susah kameranya teman-teman kita cari ini dulu ya nah pakai ini aja ya teman-teman akan tahu dia memiliki taring yang luar biasa banget teman-teman ini ular berbisa jadi taringnya kita dulu ya kita mau keluarin taringnya nih wow tajam banget taringnya bro. Nah nah teman-teman taringnya ini lihat enggak nah ini ya taringnya Taringnya keren Panjang teman-teman Oke okay, ya Wow tak, dia udah nganggap nah, nah Nah nah nah nah nah nah nah nah udah ke nah Nih nih teman-teman nah Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay. Ya kan udah panjang ya Aduh bayangin kalau kena tangan saya teman-teman Teman-teman <tuk> <tuk> <tuk> Oke Ini lagi teman-teman Okay